kalau kita tidak menyempurnakan ikhtiar jangan-jangan rezeki kita yang Allah siapkan tidak ketemu dengan kita malah ketemunya ketemu untuk yang rezeki pemalas tapi itu ada dia tidak banyak keluar tapi rejekinya datengin. kalau gitu ikhtiar dengan kekuatan takwa dan tawakal karena ada rezeki yang ngejar kalau kitanya yakin ke Allahnya kuat dan, itu ada orang rumahnya sederhana ah, tapi setiap keperluannya ada aja ada lagi ada lagi kalau gitu biasanya ahli syukur ahli syukur tuh walaupun dia gelasnya kecil di atasnya ada teko Dan yang penting bukan ukuran gelas teko benar ngucur terus gelas penuh luber dibagikan terus enggak akan pernah ngurangin gelasnya. Inilah rezeki yang diberikan kepada ahli syukur. Kalau cukup terus itu karena ahli tawakal. Jadi ada jalur-jalurnya nih nyari rezeki itu ada yang pontang-panting menderita, ada ada yang sebetulnya tidak terlalu pontang-panting tapi dibimbing oleh Allah. Masih ingat teori masuk hutan dulu? Nih, masuk hutan. Tujuannya ke puncak Ada yang jalan sendiri Ada yang laporan ke pemilik hutan Yang jalan sendiri mah ribuh, Tegang dari awal Bawa galon air Dua kasih gantung kun ah. arung, kompor, selimut, bedok, bedil Aduh pak Belum berangkat aja Kenapa? Karena dia tidak tahu medan Tapi orang yang memasrahkan diri Pak ini hutan milik Bapak saya pasrahkan diri Bapak saya untuk dibimbing oleh Bapak sampai ke puncak hutan sesuai dengan pengumuman yang Bapak tulis barang siapa yang mendaftarkan diri lalu memasrahkan diri kepada pemilik hutan dan mau dituntun serta yakin tanpa membantah akan dituntun di hutan ini sampai ke puncak dalam keadaan jalan terbaik dan terjamin milih meninggi itu bener pasrah dituntun nanya Kenapa bawa galon dua sampai begini Nggak usah bawa galon air ada mata air lepas ringan bener Nah itu bawa karung begitu ke hutan buat masak tenang nanti ditunjukin buah-buahan di tempat yang pas matang, ranum bebas pestisida. Kenapa itu bawa meriam begini ke hutan? Bisaya menghirup oh, binatang buas, kalem binatang buas di sini paling juga babi hutan, gampang. Nurut ya siap, patuh, belok belok. Jangan lihat ke atas. Kenapa kalelawar lagi berak? Kenapa ini licin? Kapan mau minum? Tong rewel, Shh, beres. Ini nanjak sekali. Kan udah waktunya makan. Eta nangka asak. Oh iya, beres. Ah, babi hutan. Tenang, dia nggak bisa belok. Miring aja. Sist, beres. Coba yang tidak tahu, ya. Capek segala diangkut. Nanjak cemas. bersyukur Apa tuh? Jangan-jangan duren. Padahal babi hutan. <tuh> Kalau udah tahu ilmunya mah tenang. Kalau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas.